Nah, sekarang abang bisa ngaji bisa. bisa Abang sebutkan Abang bacakan surat Anas Bisa, bisa. Coba badu sole, badu sole, badu sole. Anak ya, dibeli es krim, tak di kena gambaran. yuk! yuk! Yuk! Yuk! Yuk! Yuk! beli Yuk! Yuk! beli Yuk! Yuk! Yuk! Beli es krim, Yuk! Beli es krim apa? Uang -uang. Oh, uangnya berapa nih? 5.000 ya? Ya udah silahkan pilih es krimnya ke sini. Ambil es krimnya. Adik mau yang mana? Yang ini coklat. Yang coklat. Ya. Ambil. Jangan juga. Ambil yang mana? Ambil yang. Ya. Ah. Wah, duitnya cuma 5.000 kurang. Yang ini harganya Rp3.000, yang ini harganya Rp4.000, itu Rp4.000, ganti ya. Ayo, yang sana ada tuh, yang Rp2.500. Hmm, yang mana? Yang ini. Ambil. Yang ini. Oke, oke kembali 1000 ya. ah ya. Udah ya. Terima kasih Oh tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu Oh mau kasih bonus es krim lagi Mau enggak? Mau Mau bener? Bener udah, jawab pertanyaannya ya Ya Jawab pertanyaannya bisa? Bisa Nama kamu siapa? Ata. Nama kamu siapa? Asta Oke Pertanyaannya adalah Ata. Hewan Hewan apa Yang tidak bisa berenang Hewan berenang. Hewan berenang. Salah. Burung. Butuh. Burung. Burung. Oke benar. Sekarang kamu silakan ambil es krimnya Yeay. lagi. Asong. Oke. Ambil. Yeay. Oke. Ambil. Oke ambil. Yeay. Yeay. Udah cukup. Ya. Udah mau mau lagi. Mau lagi. Ya udah sekarang. Oke, adek, udah. Ya, abang, mau? Udah, sekarang abang bisa ngaji? Bisa. Abang, sebutkan, abang bacakan surat anas, bisa? Coba. Coba. Alhamdulillah, Abang berhasil. Abang ambil lagi es krimnya, yang mana? Ini. Oke, sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih Anda ya. telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan di-share sebanyak mungkin. Terima kasih.